Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perpajakan. Yang saya bahas yaitu tentang pengertian pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan manfaat pajak. Pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat, dan untuk kesejahteraan rakyat. E, yang kedua yaitu jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yaitu ada 5 satu pajak, satu pajak penghasilan, dua pertambahan nilai 3 pajak jual atas barang mewah yang keempat yaitu biaya, biaya material yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan terus yang ketiga yaitu tentang yang ketiga yaitu fungsi pajak fungsi pajak ada 4 yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Fungsi anggaran, fungsi anggaran yaitu untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara. Yang fungsi mengatur yaitu untuk bisa digunakan untuk mengatur digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang, yang fungsi restribusi yaitu untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga, sehingga inflasi dapat diken, dikendalikan yang terakhir fungsi redistribusi pendapatan yaitu untuk untuk membiayai semua kepentingan umum. Yang terakhir yaitu manfaat pajak. Manfaat pajak adalah fasilitas umum seperti fasilitas umum seperti jalan